di atas sini ada orang Nice Itu kayak yang kamu maksud you got a in me. You got a friend in me. Yo what's up, Mabro? apa kabar semuanya? Halo Mabro, kali ini Oce bakal mau bahas season 3 buff dan nerf Mabro ya Nanti rank-nya bakal di ya, battle passnya juga di Kalau Kalo rank ini Mabro masuk ke season 2 Tapi kalau battle passnya sudah season 3 ini nanti oke okay? Nah sekarang Oce mau bahas aja Mabro ya Di antara itu yang di buff itu AK-117 Mabro Reload time-nya itu seperti dicepetin ya Terus horizontal recoil-nya itu dikurangin Berarti itu lebih bagus, lebih stabil Dan di battle royale ini recoil-nya juga distabilin lagi Mabro Wah gokil nih mah bro. Ini ak 117 menurut Oce bakal meta sih. Kenapa? Karena ak 117 ini dari tu dulu tuh emang enak banget nih Fire Attack kenceng ya. Terus Ricoelea juga nggak amburadul. Poin stun kill banget dah. Ya. Apalagi Ricoelea tuh diperbagus lagi mah bro. Berarti jarak jauh ya semakin OP gitu loh. habis itu ak 47 nih. Wah reload time -nya juga dikurangi berarti lebih bagus. Terus ada time lebih dicepetin lagi. Peacekeeper di buff ya. Yang di buff ini frinsnya itu ya biar nggak terlalu geter ya pokoknya di buff lah flintnya terus uh, bullet spread dari ads ya ini oke okay. dari ads ini itu dikurangin juga berat itu lebih bagus ma bro penyebaran pelurunya ya tidak terlalu menyebar HBR juga di buff recoilnya BK57 juga di buff LK24 ini damage-nya di buff ma bro ya terus damage multiplayer kepala chest upper arm oke okay. ini juga di buff ma bro 44 di buff wow kain patpat -pat itu visual shake when firing berarti nggak uh, terlalu nge ya uh, tidak terlalu bergetar lah ketika nembak pakai kain patpat -pat. mungkin kayak LMG kali ya <laughs> switchblade mah bro ini senjata kesukaan Oca mah bro mana switchblade nah ini Oca pakai ini mah bro ini buff juga mah bro switchblade x9 ya damage nya ini yang debuff mah bro ya damage nya masuk ke arm ya, upper arm, lower arm itu di buff ya Ya mungkin jarak jauh bisa pat hit secara cepat ya kan yang maksudnya medium ke long range-nya ya AGR 56 ini juga SMG yang recoil-nya buff ya habis itu kikinan men Oh my god maaf bro Kikinan buff lagi dong ya. Padahal ya di season bulan lalu ma bro. Itu Kikinan itu udah buff ma bro ya. Sekarang tuh buff lagi men. Keren banget cuy. Ya kalian bisa baca sendiri deh ma bro ya. Kikinan itu yang buff apa, apa aja ya. Poin ini bakal jadi lebih muantep lah. Terus juga buff S36. Ini khusus kalian ya. Yang punya skin legend dari gratisan S36 ma bro. Tuh lihat senjata kalian tuh buff nih mungkin harus 36 banyak yang makin nih soalnya kan player gratisan yang belum punya legendary dan sekarang punya legendary kan legendary S36 doang primernya tuh. Nah, pas dibikin lebih mantep lagi pasti banyak yang makin S36 nih. Outlaw snipernya Koska ya di buff kilobolt ini di buff ya apa ada jazz juga Hmm dari 13 sektor di buff wah ini mantap banget sih mabru ya memang uh, tiap season tuh sebenarnya kalau kalian lihat-lihat walaupun yang di buff banyak tapi senjata itu-itu aja ya bro terus ada shotgun HS mabru shotgun idaman para player battle royale yang sekarang ada legendarinya men ini di jazz ya damage-nya ini tuh ditingkatin bro tapi range-nya di kurangin ya, ya memang seharusnya kalau sudah ada legendarinya apalagi baru rilis ya kan jangan di nerf nih HS nih ntar malah nggak laku senjatanya apalagi move on rumah bro terus ulti-ultinya tuh tempest ya itu di just ya, ini kalian bisa baca sendiri, taklima hive, balista waduh balista di buff lagi ya, B15 battle royale, kamu kena nerf, tapi di battle royale doang kayak rem, cuma di battle Royal doang kena ya Untung di MP enggak berarti Ocha masih <tuh> Semangat Main MP dengan shotgun ya Tempest Battle Royale di Jazz, Annihilator juga ini di Jazz tapi kebanyakan ke buffnya sih. Terus ada Clone Class juga dari Battle Royale Nah itu aja sih, Ma Bro ya. Kemungkinan nanti pas update itu uh, bakal ada tambah tambahan lagi, Ocha nggak tahu ya. Pastinya seperti apa ya. Mungkin aja ada ini waring atau ini tambahin ya. Pastinya ya kita tungguin aja nanti, Oke? Okay? Kalau nggak salah ya pas akhir bulan lah nanti di update nya, Ma Bro. Yaudah yuk langsung aja, Ma Bro. Kali ini Ocha ingin main, Mabru Bro. Ocha sudah menyiapkan beberapa bagai senjata ya kan switchblade AK117 G9man ya. Kita mainkan ya senjata-senjata yang akan di-buff ini dan akan Ocha kasih gunsmithnya nya langsung mabrur. Ya paling tiga ini aja sih mabrur ya. Atau nanti ya lihat nanti saja ya di akhir video oke. Okay? Let's go. Yuk mabrur Ocha di dalam game yuk. Let's go mabrur. Senjata Ocha pakai pertama Ocha pakai AK117 dulu ajalah ya. Yuk. Kita ratakan mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. We can win this bro. Of course, bro. Let's go, dude. Okay. Artinya apa mong sih? Mencari resetin. Oke. Okay. Ampun. Kok uh, menggetar gitu ya tuh. Guys. Wah, dikit lagi tuh mah, bro aduh pemikirin gak ada mau ngincok ya, dah nice, dah satu satu tujuh enak juga sih, halo, woi mati oca, ini di fans namanya, dia nyapa oca, tahu aja ini oca ya. lagi mah bro, eh, udah serius deh. Ya, sebenarnya dari tadi udah serius mah bro, ya. Okay. Agak satu satu enak. Tadi kalian lihat kan, cuman ini map perlu nyata raser bro. Mereka butuh SMG OC ya. Nice. Halo, halo semuanya kita harus kambing dikat dong oca gimana bisa naik gak bisa naik kah? Eh? ah buruk amat gak bisa naik teman-teman ah oh, jangan mati jangan mati di atas good job Switch bed mengganas apalagi nanti dibuff lagi pasti akan seperti sebelum-sebelumnya nice bunuh dia nice itu yang gue maksud di atas sini ada orang nice itu kayak yang yang kamu maksud ya ampun ocak gaya-gaya pakai senjata beginian ya di quickscope lagi ya sabar ocak belum puas menggunakan senjata ini maaf bro Susbet, aku ngesabar kamu di lagi kamu tuh kesukaan nah, aku beneran deh mati nanti deh kita ganti kikinan eh bukan kikinan pak ini penek pak ini. nah ini kikinan habis ini mau bro Mapain aja maaf bro dah udah mati nah, dah nah, udah, mati, udah mati gila kikinan bro eh gak mati lah itu aneh banget telur gua masuk semua padahal ya? ah capek capek pake silk ya, dasar tukang injak kalian ya. Halo semuanya, mau oh, jadi mau lewat. Bagus spawn trap kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu? mau kemana dia? mau kemana itu? mau kemana? mau kemana? Nice. <tuk> ya. Bentar-bentar. Dia spawn di situ, ma Bro. Despawn di situ barusan. Enggak ngerti-nggak ngeliat Apa Ocahnya yang Tidak melihat Gitu kan Aduh ada ekip eh, bu, bu, Anjingnya itu ternyata Dibakar pak D bakar kita kasih sih Mati kamu hmm. Gimana nice. sih musuhnya Ya Allah ngedok situ dong Ampun bang oca Takkan aku ampuni kamu Karena kamu musuhku di match ini Mungkin kita di luar adalah teman ya kan Adalah mabu Wah gua ditabrak langsung sama dia Takkan aku biarkan Mabu aku ini Memenangkan match ini Ya aku biarkan, ayo mabru, ayo, mabru, mabru, siapa yang akan menang? Hmm, mati kamu mabru, itu dia, kita bisa membunuh mabru. Aduh, kalah ini, kalau ini, Pak De, gimana nih cara menangnya ya? Setelah aku selamatkan dunia, karena aku selamatkan dunia. Nice nice nice nice nice. Temen gue mantep deh. Menang kita, menang, menang kita. Menang kita, menang kita, menang kita. Ya, yeah. membantai Mabr. <laughs> nice. Bro, coba udah di game selanjutnya dan sekarang coba mau pakai Koska Mabr sniper yang di buff di next season nanti ya. Yeah. Kita lihat apakah worth ya. Harusnya sih worth itu ini sniper Bro ya, Ocea udah pernah review dan Enak kok sniper coba coba first player mana coachnya? Ya? Eh, sumpah sumpah lu ngeri banget semua pada ya, beneran dah lu ngeri banget. udah mantap kan? Jeroan ketembak ya. Ampun, mabar aja kaget loh. Ayo, mabro mabar. Tekas lagi. Gak ada yang lewat kah ku akan membantai mu oca akan menunggu uh. nice kan wow uh, good job, bro <sighs> mana lasnya muter kayaknya deh feeling ocah berkata seperti itu plan the bomb what is plan the bomb bro oh my god gimana wah gak satu hit mah bro <laughs> Kenapa nggak satu? Snipernya sniper ini, uh, kalau Uca lihat-lihat mah bro ya, dari attachment-nya itu benar-benar uh, mengandalkan mobility yang lumayan tinggi kalau kita pakai gitu. Benar sekali, tapi juga ada sih yang benar-benar fokusin ke damage. Nah, Uca itu benar-benar fokusin ke yang ada nya cepat ya, ya seperti itulah. <girly> dia pasti terkaget-kaget oh, coba kolin itu ya, yuk, selamat bro. Dikonyol dong. kecap Nice. First last one. Ya Pak deh menghilang. Aku mana tahu lastnya di mana ya. Mari kita lanjut. Apakah ini menjadi last round yang sangat epic ya guys. Kan? ingin memaksakan ma Bro tapi tidak bisa padahal itu kalau misalnya aku dapat itu akan menjadi is yang sangat epic gitu ya ya kalau misalnya dapat 5 gitu Thanks Bro Ya, ya, ya Itu mantap sekali sih Mau barusan ya Cuman Noca tadi sempet rip-em, rip gitu loh Untung musuhnya tidaknya ada Dan akankah Tim kita ini akan memenangkan match ini Ya, bro Show him what you got, bro Yeh, Nice, udah. Cukup, mantap sekali, bro ya. Noca total 15 skill ini ini kan sebenarnya keinginan kalian bisa lihat sendiri, Ma Bro, yang ketutupan sama face gamenya White Laser Tactical ya. Dan ini kan sebenarnya sebenarnya keinginan kalian bisa lihat sendiri, monolitik, external barrel, restock, external magazine, agak nego grip. Day. Terus sih, satu-satu gajinya, kalian bisa lihat sendiri lagi. Dan yang terakhir ini bro, OC Suppressor, Light Barrel, Mobility Stock, Armor Piecer Magazine, Stable Grip Tip. Dah, itu aja bro ya. Game kasih banget udah menonton, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru, untuk kalian ini pengen beli akun COD langsung aja follow Instagram, at kita jemputin di sana, Nggak hanya ada akun COD, ada game lain ya bro ya. Atau kalian pengen jokin akun kalian, langsung aja follow Instagram, at kita titikin, nanti bisa dijoki di sana. See you bro dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.